Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa washabhi ajma'in amma ba'du Yang terhormat Romo Kiai Haji Nawawi Umar Saleh Beserta Nyai Haji apa Muntaza Selaku pengasuh Pondok Pasantren Putri Aisyah Kempek Yang terhormat Para sesepuh dan para tamu undangan yang berkenan hadir pada hari ini Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang mana telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Tasyakur khatimat Al-Quran Bil-Khifti Bin Nadri dan Jusama Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang mana kita nantikan syafaatnya Fi Yaumil Qiyamah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saya selaku panitia acara Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Atas partisipasi dan kehadiran para bapak ibu tamu undangan sekalian Semoga acara pada hari ini berjalan dengan semestinya Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya Apabila dalam berjalannya acara pada hari ini Ada yang kurang berkenan di hati Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh